Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik yang saya banggakan pada kesempatan kali ini kita akan bahas kunci jawaban di halaman 15 pada mata pelajaran matematika untuk sekolah dasar di volume 2 ya di volume 2 ya di semester 2 ini oke okay? di kelas 4 baik langsung saja sebelum kita bahas Like dulu video ini, kemudian subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya. Kita tunggu. Baik, berikutnya adik-adik kita akan bahas di halaman 11. Yang pertama kita akan hitung, ayo berhitung. Di ayo berhitung ini ada 1-16 soal. Nah, 1 sampai 16 soal ini kita akan bahas satu persatu, adik-adik. Baik, yang pertama kita akan bahas dulu dari soal nomor 1 dan soal nomor 2. Soal nomor 1, 500 dikurangi 80 ditambah 250. Nah, cara menjawab soal nomor 1 ini adalah karena di sini ada... Angka di dalam kurung berarti yang akan kita hitung pertama kali adalah yang ada di dalam kurung. Baik, kita tulis sama dengan di bawahnya. 500 ini kita tetap turunkan menjadi 500. Kita kurangi dengan hasil penjumlahan 80 ditambah 250. Baik, di sini saya akan buatkan oret-oret ya adik-adik. Baik, di sini kita oret-oret ya. 80 ditambah 250. Nah, cara menjumlahkan dengan cara bersusun, kita akan paskan dia. Kalau satuan kita uh, satu garis dengan satuan. Nah, di sini kan satuannya adalah nol dengan 0. Kemudian di sini puluhan juga kita segaris dengan puluhan. Nah, puluhannya di sini ada 8 dan 5. Kemudian ratusan kita satu garis dengan ratusan, nah, karena di sini di 80 itu tidak ada ratusannya, maka kita tulis 2 di depan depannya itu. Baik, sekarang 0 ditambah 0 adalah 0, 8 tambah 5 adalah 13, kita tulis 3, kemudian kita simpan 1 di sini, maka 1 tambah 2 adalah 3. Nah, 80 ditambah 250 menjadi 330. Maka kita tulis di sini 330. Kita jumlahkan langsung 500. Mohon maaf, kita kurangi ya. 500 dikurangi 330. Nah, kita oret orek lagi di bawah sini. 500 dikurangi 330. 0 kurangi 0, 0. 0 kurangi 3, tidak bisa. Kita ambilkan 1 dari sini menjadi 10. 10 kurangi 3, berapa? 7. Nah, karena tadi di sini kita sudah ambil 1, maka di sini tinggal 4. 4 dikurangi 3, sama dengan 1. Menjadi 500 dikurangi 330 adalah 170. Jadi, jawaban soal nomor 1 adalah 170. Baik, biar kita tetap sehat Adik-adik jangan lupa minum air hangat. Oke, kita sekarang lanjut ke soal nomor 2 Adik-adik. Di sini ada 650 dikurangi ada dalam kurung 430 dikurangi 60. Nah yang pertama kali kita kerjakan di sini adik-adik yaitu yang ada di dalam kurung yaitu 430 dikurangi 60. Oke, Kita buat di sini sama dengan 650 kita tulis kembali 650. Kemudian kita kurangi dengan hasil pengurangan 430 dikurangi 60 berapa? kita oret-oret adik-adik 430 dikurangi 60 baik kita kurangi 0 kurangi 0 adalah 0 3 kurangi 6 tidak bisa kita ambilkan satu angka dari sisi sebelah kirinya yaitu 4 nah maka di sini satu naik 3 menjadi 13 di sini sisa 3 ya oke maka sekarang 13 kurangi 6 berapa 13 kurangi 6 adalah 7 adik-adik baik. Kemudian di sini sisa 3 tadi, 3 dikurangi tidak ada di sini berarti di sini 3. Maka 430 dikurangi 60 adalah 370. Kita tulis langsung saja di sini. Boleh menggunakan tanda kurung, boleh tidak. Oke, kita tulis 370. Sekarang 650 dikurangi 370 kita oret-oret lagi, 650 dikurangi 370, oke Ini tadi sudah saya rekam belum? Sudah ya, oke Sekarang kita kurangi, 0 kurangi 0, 0 5 kurangi 7, tidak bisa, kita ambilkan satu dari sini menjadi 15 15 kurangi 7, berapa? 8 8, baik. Di sini tadi kita sudah ambil satu, jadi sisanya adalah 5, 5 kurangi 3, 2 menjadi 280. Maka 650 dikurangi 370 adalah 280. Oke. Mantap. Oke, sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 3 dan nomor 4. Oke, soal nomor 3. Di sini yang akan kita kerjakan pertama kali adalah yang ada di dalam kurung. Kemudian kita kalikan 7 nanti. Baik, kita hitung saja langsung adik-adik. 40 ditambah 50. Kita oret-oret di bawahnya. 40 ditambah 50. Kenapa 40 dan 50 pertama kali dikerjakan karena ada di dalam kurung. Nah sekarang kita jumlahkan 0 tambah 0, 0, 4 tambah 5, 9 jadinya adalah 90. 90 kemudian perkalian turun kali, kemudian 7 turun. Nah sekarang 7 dikali 90 kita oret orek di bawah 90 dikali 7 tanda kali. 7 kali 0 0. Nah, berapapun angka dikalikan dengan 0 tetap hasilnya adalah 0. Jadi 7 kali 0 adalah 0. Oke. 7 kali 9 berapa? yaitu 63. Kita terus 63 di sini. Maka hasil dari perkalian 7 90 dikali 7 adalah 630. Kita tulis 630. Nah, seperti itu. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 4. Di sini 6 kali 18 dikurangi 3, karena 18 dan dikurangi 3 itu ada di dalam kurung. Maka yang pertama kali kita kerjakan adalah yang ada di dalam kurung. Baik sekarang kita tulis 6 dikali. Kita hitung nih 18 dikurangi 3, kita oret orek adik-adik 18 dikurangi 3, 8 kurangi 3, 5 satu kerenyit 00 tadi di sini adalah 15 sekarang 6 dikali 15 baik kita hitung <tuh> baik kita tulis angka atau angka terbanyak di atas yaitu 15 kemudian paling sedikitnya adalah 6 di bawah oke 6 kali 5 30 di sini perkalian simpan 3 6 kali 1 6 tambah 3 menjadi 9 jadi, hasilnya adalah 90. Oke, selesai. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5 dan soal nomor 6. Baik, soal nomor 5. 120 dibagi 12 dikurangi 4. Oke, karena di sini ada yang ada di dalam kurung, maka yang pertama kali kita kerjakan adalah yang ada di dalam kurung dulu. Yaitu 12 dikurangi 4. Baik. Kita turunkan 120, kita turunkan tanda bagi, 12 dikurangi 4 adalah 8 Nah sekarang kita tinggal bagi, 120 dibagi 8, baik kita oret-oret adik-adik 120 dibagi 8, maka sama dengan Nah 1 bagi 8 kan tidak bisa, maka kita ambil dua angka, 12 dibagi 8 berapa? Nah, berapa kali 8 yang hasilnya mendekati 12? Yang di bawahnya 12 yaitu 1. 1 kali 8, 8. 12 kita kurangi dengan 8. Hasilnya adalah 4. 4 4 dibagi 8 tidak bisa. Kita turunkan 0-nya di sini. 40 dibagi 8 adalah 5. Maka... 5 kali 8 adalah 40. Di sini hasilnya 0. Maka sekarang 120 dibagi 8 hasilnya adalah 15. Baik. Soal berikutnya soal nomor 6. 37 ditambah 18 dibagi 5. Oke. Okay. Di sini ada yang ada di dalam kurung. Berarti yang pertama kali kita kerjakan adalah yang ada di dalam kurung. 37 ditambah 18. Baik. Sekarang kita tulis 37 ditambah 18. Oke. Okay. 7 tambah 8. 15. Simpan 1. 3 tambah 1. 1 tambah 3 dulu ya, 1 tambah 3, 4, 4 tambah 1, jadinya adalah 55. Nah, 55, kemudian tanda bagi dan 5 kita turunkan. Berarti sekarang 55 bagi 5, kita orat-orat dulu, 55 dibagi 5, 5 dibagi 5 bisa, bisa 1 di sini, 1 kali 5, 5. Oke, kemudian di sini 5, 5 bagi 5, 5 jadinya adalah 11. Nah, oke, kenapa adik-adik di sini kita tidak, di sini kan 5 kurang 5 adalah 0 ya, 0. Kenapa kita tidak naikkan 0? Karena ini adalah satuan, nah kalau nanti puluhan, dibagi puluhan hasilnya adalah uh, 1. Misalkan di sini ada lagi yang angka di belakangnya, maka kita teruskan angka 0 di sini. Nah, di sini kita cukup... <tuh> sorry kita cukup tulis 11 ya maka 55 dibagi 5 adalah 11 baik kita lanjut ke soal berikutnya Oke okay. soal nomor 7 dan soal nomor 8 baik karena kalian sudah bisa cara uh, menghitung orat, -orat saya saya sini akan langsung hitungkan langsung ya tanpa orat-orat ke okay, 11 dikurangi 4 adalah berapa 7 Dikali dengan tanda kurung di sini juga. 8 ditambah 7 adalah 15. Kita oret-oret saja ya. 7 dikali 15. 7 dikali 15. 7 kali 5, 35. Kita tulis 5, simpan 3. 7 kali 1, 7. Tambah 3, 10. Menjadi 105. Pintar. Berikutnya. 14 ditambah 22, jadinya adalah 36. Kemudian kita bagi dengan di sini tanda dalam kurung, berarti yang pertama kali kita kerjakan adalah dalam kurung. 9 dikurangi 5, berapa? 9 dikurangi 5, yaitu 4. 36 dibagi 4, hasilnya adalah berapa? Yaitu 9. Oke lanjut adik-adik ke soal berikutnya nah di sini ada perkalian dan pembagian nah kalau ada yang seperti ini kita langsung saja hitung dari yang pertama kali dulu baru bagi ya sekarang kita kalikan 18 dikali 8 kita oret-oret 18 dikali 8 8 kali 8 64 kita tulis 4 simpan 6 8 kali 1 8 tambah 6 adalah 14 jadinya adalah 144 dibagi 4 Sekarang 104 kita korek-korek dibagi dengan 14 14 dibagi 4 Berapa yang mendekati adalah 3 Tiga kali 4 adalah 12 Sisanya 14 kurangi 12 adalah 2. Sekarang 24. 24 bagi 4 adalah 6. 6 kali 4 24. Jadinya 36. Hasilnya soal nomor 9 adalah? 36. Soal nomor 10 sekarang. Nah, karena di sini ada dalam kurung berarti yang kita kerjakan adalah yang di dalam kurung dulu. Berarti 18 kita turunkan. Kalinya kita turunkan. Sekarang 8 dibagi 2 berapa? Duh, mohon maaf 8 bagi 4 adalah 2. Jadinya sekarang 18 kurang 18 dikali di 2. 18 dikali 2, 2 kali 8, 16, kita tulis 6, simpan 1, 2 kali 1, 2, tambah 1, 3, jadinya adalah 36, begitu adik-adik. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 11 dan soal nomor 12. Oke kita akan kerjakan soal nomor 11 Di sini ada dalam kurung berarti yang pertama kali kita kerjakan adalah dalam kurung dulu berarti 28 dikurangi 3 kita tulis kembali 28 dikurangi 3 kemudian kita kali dengan 8, 13 dikurangi 8 adalah 5. Nah, berikutnya di sini ada tanda kurangi dan tanda kali. Pertama yang kita kerjakan adalah tanda kali dulu, adik-adik. Baik, berarti angka 28 kita turunkan 28. Kita kurangi dengan hasil dari 3 kali 5, yaitu 15. Nah, sekarang 28 dikurangi 15 adalah di sini 3, kurangi -1, 1, menjadi 13, adik-adik. Lanjut kita ke soal berikutnya. Di sini ada tanda kurung kemudian ada tambah 4 kali 5. Berarti yang kita pertama kita, kita kerjakan adalah 32 dikurangi 18. <coughs> kita oret coret ya. 32 dikurangi 18. 2 dikurangi 8 tidak bisa kita tulis 12 di sini. 12 kurangi 8 4 di sini sisa 2. 2 1 2 eh 1. Jadinya 14. Maka di sini adalah 14. Kita tambah dengan 4 dikali 5. Nah, di sini ada 4 dikali 5. Pertama kali yang kita kerjakan adalah 4 kali 5 dulu. Berarti 14 ditambah 4 kali 5, 20. 14 kali 20 menjadi berapa? 82 menjadi 280. Begitu. <tuh> <tuh> Kita lanjut ke soal nomor 13. Nah, di sini kita tinggal jumlahkan saja. Semudah sekali soal seperti ini ya. Baik, kita oret-oret dulu ya Oke, di sini 1500 49 ditambah dengan 79.000. Kita terus 79.000 328 kita jumlahkan langsung. Oke. Okay. 9 tambah 8 17. Kita tulis 7, simpan 1. 1 tambah 4 5. 5 2 7. 5 3 8. 1 9 10. Tulis 0, simpan 1. 1 tambah 7 8. Jadinya adalah 8.000 80.000 ya 80.000 877. 800, Soal nomor 14, 45.625, kita kurangi dengan 88 <tuh> <tuh> <tuh> Oke, okay. sekarang di sini 5 kurangi 8 tidak bisa. Oke, okay. karena tidak bisa, kita ambilkan dari 2 ini menjadi 15. 15 dikurangi 8 adalah berapa? Yaitu 7. Oke. Di sini kan sisa 1. Nih, 1 kurangi 8 tidak bisa kita ambilkan dari 6. Di sini tadi kita ambil 6. Berarti sisa 5 di sini di sini menjadi 11. 11 dikurangi 8. Ya, 3. Di sini sisa 5. 5 kurangi 0. 5. 5 kurangi 3. 2. 3. 4 kurangi tidak ada, 4. Jadinya hasilnya adalah 42.537. Lanjut ke soal nomor 15 dan 16. Kita langsung saja kalikan ini. 351 x 205, kita oret-oret. 351 x 205. Kita kalikan dulu dari satuan. 5 x 1, 5. 5 5, 25. Simpan 2. 5 3, 15. Tambah 2, 17. 0 x 1, 0. 0 x 5, 0. 0 x 3, 0. 2 x 1, 2. 2 5, 10. Simpan 1. 2 x 3, 6. Tambah 1, 7. Baik. Kita jumlahkan 5, 5 tambah 0, 57 tambah 0, tambah 2, 9, 1 tambah 0, 03 1, 1, Di sini 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, saya itu so asik Oke okay. sekarang kita lanjut ke nomor 1, 9.792 dibagi 34. Baik, kita orat-orat di bawah. 9.792 dibagi. Kita tulis bagi. 34. Oke, kalau kita kalikan 2. Oke, berarti sini mendekati 2. Ya. 2 x 34, 2 x 4, 8. 2 x 3, 6. 17 dikurangi 8 berapa? Berapa? yaitu 9 di sini sisa 8 2 2 8 6 2 ya 29. Berarti di sini sekarang 299 dibagi 34 berapa? 299 dibagi 34 adalah mendekati 8. Kita tulis 8 di sini. 8 kali 34 berapa? Oke, 8 kali 34 adalah 272. Oke, di sini sisa du eh, 7 ya, sisa 7. Sini sisa 2. Oke, di sini 0, maka di sini turun sisa 2 lagi 2, maka hasilnya 272 dibagi 34 adalah 86. Nah, maka 8 kali 34 adalah 272. 200 2720 maka hasilnya adalah 288 kita sama dengan di sini baik sudah bisa Adik-adik pintar. Lanjut kita ke soal berikutnya. Oke di bagian kedua. Oke sebelum kita ke soal berikutnya jangan lupa like subscribe channel ini ya, agar nanti dapat kunci jawaban terbaru. Oke sebentar dulu saya ambil charger. Oke, soal yang pertama di bagian kedua ini, mana pen saya tadi? Oke, di sini dia. Soal nomor satu, ada 60 lembar kertas. Aku menggunakan 15 lembar kertas itu kemarin dan 20 lembar pada hari ini. Berapa lembar kertas yang tersisa? Baik, kita tuliskan 15 di sini. Kemudian kita tuliskan 20 di sini. Kita tuliskan sama dengan Nah disini kan 15 sama 20 itu di dalam kurung Maka yang pertama kali kita kerjakan adalah 15 dengan 20 Nah untuk 60 ini kita tulis ulang 60 kita kurangi Kurangi dengan hasil penjumlahan dari 15 ditambah 20 15 tambah 20 berapa? Yaitu 35 Sekarang 60 dikurangi 35 Adalah berapa? Yaitu Dua oke okay. Soal nomor dua, ada lima lusin pensil Anak-anak telah menggunakan empat puluh pensil Berapa banyak pensil yang tersisa? Baik, karena lima lusin itu Setiap lusin itu sama dengan dua belas Maka kita kalikan dua belas di sini Lima dikali dua belas, kemudian kita kurangi dengan empat puluh Nah yang pertama kali kita kerjakan di sini adalah perkalian dulu, 5 kali 12 adalah 60, baru kita kurangi dengan 40. 60 dikurangi 40 yaitu 20. Nah itu sangat mudah, bukan? Sangat mudah sekali. Soal berikutnya, soal nomor 3, ada 100 lembar kertas berwarna. Dan 18 siswa. Setiap siswa telah menerima 4 lembar kertas. Berapa lembar kertas yang tersisa? Oke, baik. Di sini ada 100 lembar kertas ya. 100 lembar kertas. Sedangkan banyak siswa itu ada 18 siswa Kemudian setiap siswa itu mendapatkan 4. Nah, di sini sudah ada tulisan 4. Kemudian kita kalikan berapa? Di sini kita kalikan 18. Baik. Nah, di sini ada tanda kali dan ada tanda kurang. Yang pertama kali kita kerjakan adalah tanda kali dulu. Kita tulis kembali dulu di sini 100 dikurangi hasil dari perkalian 4 x 18. 4 x 18 berapa? Kita coret orat di sebelah kanan ya. 4 dikali 18 4 kali 8 32 simpan 3 4 14 37 menjadi 72. Nah, sekarang 100 dikurangi 72 menjadi 28. Nah, jadi sisanya adalah 28. Oke, berikutnya <tuh> Henry punya 500 butir kelereng. Dia akan memberikan kelereng kepada 6 Temannya, jika masing-masing temannya akan diberi 80 kelereng, berapakah sisa kelereng, Henry? Oke, kita tulis 500 di sini dulu, 500. Kemudian kita kurangi dengan 6, dikali dengan 80. Oke. Karena di sini ada perkalian, berarti yang pertama kali kita kerjakan adalah perkalian dulu. 500 kita tulis ulang. Sekarang, 6 dikali 80 menjadi? ini kita kali ya eh kita gelap sorry sorry sorry sorry sorry mana dia mana dia penghapus penghapus penghapus kita hapus sedikit di sini ya oke okay. kita kurangi dengan hasil perkalian ini 6 kali 80 adalah 6 kali 8 40 8 menjadi 480 sama dengan 500 dikurangi 480 adalah 20. Sisa kelihatan henti adalah 20. Berikutnya soal nomor 5. Ibu akan membuat kalung menggunakan manik-manik. Satu buah kalung memerlukan 20 manik, putih dan 50 manik coklat. Jika ibu akan membuat 15 kalung, berapa jumlah manik-manik yang diperlukan ibu? baik kita masukkan 20 ditambah 50 di sini ada dalam kurung yaitu 20 dengan 50 Nah pertama kali yang kita kerjakan adalah dalam kurung dulu 20 kali 50 adalah eh, 20 kali 50 20 ditambah 50 yaitu 70 kemudian kita kalikan 15 nah 15kali 70 kita ort-orang di sebelah kanan ya? kurang kali 15lima kali 0 0 5 kali 7 35 satu kali 001 kali 77 jadinya sini 0 sini 5 di sini 10 menjadi 1050 Baik adik-adik Itu saja yang kita jawab pada kesempatan kali ini Nanti kita akan bahas di halaman 16 di video berikutnya Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh